in sa to great pablo fanka da Lagi dimana, kak? Eh, Sekarang kita ada di warung. Tuh, warungnya tuh, warung aneka makanan. <laughs> Banyak jualan di sini, ada tempe, ada kelesan ada yang paling khas: sate panggang, otak otak, dibelinya, ada caca ikan. Ini enggak, ini caca ikan. melada nah. campur, tempe, kami telur. Ini saatnya kuliner, Kak. Yes, kulineri. Mm -hmm. Karena mengejam 12 siang nih, Kak. Iya. Abis zuhur, kan? Mm. Ini ada dua cukanya. Satu pakai cuka taucong, satunya pakai cuka belacan. Tuh. Ini makanya mix kayak gini, ya. Tuh. Tunggu nih. Banyaknya menu yang di sini. Ya, tapi ditulis itu ada harganya. Harganya nggak ada, tapi ditulis itu aja. Menu-menu yang ada di sini. Yang disediakan. Oke. Okay. masih hmm. okay. Hmm? Di sana juga ada, sisi ini juga ada Sisi sana juga ada Silahkan nanti di shoot, nggak Ini ada yang paling Paling hmm, kas ya Apa namanya? Kalau Pantiaw. ini pan, Pantiau beras pan, Kalau ini Pantiau gendung namanya Pantiau gendung sama Pantiau beras Kalau kita Pantiau mie sama Pantiau ini ya Pantiau ya Misalnya itu, nanti kita coba Wah, ini nanti pakai air hangat. Kita coba semua. Sembari kita menunggu mencoba-coba. Kakak sudah yang lain dulu kak ya? Oke, kakak Ibu Oke, sambil, sambil kita shooting ya, Bu ya. Biar masuk TV, Bu. <laughs> bu, nama kampung ini kampung apa nih, Bu? Kampung tengah. Kampung tengah, tengah. ya? Kampung tengah. Kalau kedainya ini namanya apa, Bu? Benamo. Tak Bernamo. Jadi kalau tahu orang sini kalau tahu ya? Depan masjid Jami. Buka dari jam berapa, Bu? Buka dari jam Dari siang sampai ya. Sampai sore Atau malam 8. Jam 8 malam gitu ya Oke okay. Menunya ada beraneka ragam Ada mie kocok selada campur Kelesan pur Ujat terus oh, Masih banyak khas Dari Blinyu Mie kocok Siapa yang mie kocok nih Kakak saya nih. Apa? Oh, Nicoch. Nico? Ya, Nicoch kocok Ya, Nicoch. Ini apa? Penampakan kocok kocok, penasaran. Oke, dah. Gitu. Selamat makan. Mau makan. makan. Ya, Kakak juga mau makan. Ya, kita uh, selada. Selada. Selada. selada. Selada. Selada ini ada isinya apa aja tuh? Kakak selada juga kan? Ya, selada. Selada ini ada potongan dari eh uh, sayur, sayur sawi, eh sawi ya, sawi kayaknya nih, sawi, eh selada ya, Salas ya, betul. Ada kol, terus ada tahu, ada toge juga nih, sama mie. Itu dimix dengan kuah kacang. Eh, Sebagai mungkin tempat lain namanya gado gadu atau apa apa gitu ya. Tapi sini namanya selada. Oh ya, sayur selada ini. Jadi nah, buat selada ini, selada ini lebih istimewa kalau kita campur oh. dengan kelesan goreng. Yeah. Oh, iya. Bisa macam gitu ya kelesan terol, telur, atau kelesan jar. Nah, dulu ya. ya, nanti kita coba. Kita mix lagi dulu ini. Kita makan semuanya kak. Kita kan rakus. Bukan kita yang ngomong ya kak ya. Apa -apa. Jadi buat Pradi yang mau kebeli be... eh makan ini. Iya. Datang ke Blinyo, jangan lupa singgah di Kampung Tengah Bu ya. Kampung Tengah. Depan pas kampung. depan Masjid Jami. Jami. Ya. Kedainya gak, gak bernama. <laughs> <laughs> Kedainya gak punya nama. Pokoknya patokannya Masjid Jami. Jadi, lokasinya uh, siang seperti ini waktu zuhur sampai malam. Jam 8 jam 9. Sampai habis lah kalau enggak, sampai habis. Sampai ya. ibunya capek. Ibunya capek. Ah. Ibu perlu asisten bu. Hmm, siap nih asisten kita. Siap nih. Siap ngabisin. <laughs> Apa? Ini ada juga, kak, oh. Iya iya iya kakak. Ini kemplang kemplang Oke, ya. Kemplang panggang. Ada gitu. Ada keretek sama blublub. Itu itu sama ikan asin ikan asin. Nih. Ikan asin. sama ini, kerupuk biuh, nih kerupuk beuy nih. Kas mereka murah, murah. Nih nah, rumahnya keren nih. Ya? Uh, gaya klasik zaman dulu, jangan, jangan Belanda. Bu, rumahnya ini udah berapa lama, bu? Rumahnya nih? Hah? Hampir seratus tahun. Jadi udah berapa generasi nih, bu? Empat rumah ini? Oh. oh, di sini semua jadi ya. Belum ada yang dirubah ah oh kita gitu, cuma di depan aja nih atas ya. satu keramik oh keramik tadinya lantai biasa jadi keramik gitu semuanya masih masih kayu jadi apa, -apa? Ah, kayu kayaknya adem dalam bu dingin alhamdulillah rumahnya hmm tapi rumah-rumah kayak gini menarik nih bu <laughs> oke okay, selamat menikmati, oh iya jangan lupa depannya patokannya adalah Masjid Jami Linyu. jadi buat teman-teman semua yang mau datang ke sini mau ke kedai ini patokannya Masjid Jami yang ada di kantong tengah oke selamat makan kita kembali ke kekalkan kita Pradik. kita masih di warung yang depan Masjid Jami ya di kampung tengah tadi ya, kampung tengah kampung tengah pas perut ya, kampung tengah di kampung tengah tadi udah dibikin, udah di ini kan, udah di take makanan yang dijual sini pertama ada sate panggang nih hmm. kita makan pakai cuka tauco ya rekomit, rekomit, rekomit Hmm. Kata ibunya tadi harganya satu seribu rupiah, satu terjangkau, satu butir rupiah, seribu rupiah. Nah di sini ada pantiaw tadi sudah di mix, ini namanya pantiaw beras, beradik, dan ini namanya pantiaw gendung. Tadi dicampur sama air panas dan kita udah kasih sambalnya, cabenya. Nanti tinggal dimakan. Kita coba ya dulu yang Pantiaw gendun hmm. kalau di Blinju, Dilara mengatakan kata-kata enak eh nyaman salah bukan enak, nyaman karena katanya kalau kita nyebutin kata-kata itu pas habis makan kita sakit perut itu mitosnya di sini jadi kita bilang aja ya Sekarang kita <laughs> coba lagi ya Pantiau beras wah wow. ini bumbunya ah. lengkap semua ya mm -mm. ingat kejadian waktu itu siapa pelakunya <laughs> mencuri bumbu ikan ya mm. Itu try try cubur, kita try kita cubur. Hmm. hai, hmm. hai, hmm. <laughs> kita coba lagi nih. Ini otak-otak, teman-teman hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, seperti uh, seperti -se -se -se -se -se lagi datang masuk uh, terhadapnya masih kunci ya Eci kunci. ketika datang ke new mau cari otak-otak bilang aja sate panggang karena orang lebih familiar dengan sebutan sate panggang dibanding otak-otak kalau di sini yang jual sini juga banyak uh, bahannya juga bermacam-macam nih kita coba dulu nih kita pakai cuka taucong ya. rasa yang bener nggak pergi campur cuka atau Cong ya kita nanti coba pakai cuka belacan belacan terasi terasi oh terasi ini sama lah kak belacan sama terasi kak, kak ini gimana sih? beda beda kata kata ya nah. kan ini khas belinyu Kak tuh kita coba lagi nih pakai cuka terasi wah wow. kita ambil satu lagi hitung ya kak berapa satu nanti kakak kak, ibunya rugi tuh kan? Oh, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat. Itu bersama bukti yang otentik bisa menyepin ya kak. Sini sosial. Serut, serut. Up and down, up and down. <laughs> Jangan sampai. Mbak okay. Wan, Mbak Wan bukan Mas Wan ya. Mbak mm -hmm. Wan. In ingat itu ya kak, ya di warungnya itu itu ya, Mas Wan. Hmm nah kita bakal coba nih makwannya Baka. mana Kaya. yuk hmm. hei kakak kan bakwan kan mak makwannya mana pasangan <tuk> <tuk> <dong>, makanya <tuk> nah, kan maka kita coba hmm, yang pakai cuka bela wah beda kak satu lagi kak tahu betul tahu kenapa kan beda beda Rasa rasanya hmm. pedas juga nih jadi kalau punya asam lambung, makasih kakak, kakak lu. Kalau punya asam lambung, jangan terlalu banyak makan ini, karena bis, tuh kakak ingetan loh. Kita ada empat menuar ini ya, saya sendiri. Iya. Nih saladnya dicampur lagi sama klesan. Kalau sini nih klesan ngejer, klesan ngejar, apa ngejatunjar. potito, hmm. hmm, suaranya hmm? suara <laughs> hmm. kita ya kakak ya, belum. Komunikasinya pak? ada yang berlebihan. Oh sih, eh, enak enak enak Ini ya. kalau teman-teman teman-teman, mm -hmm. kalau datang ke Belinyu jangan ya, lupa ke Kampung Tengah tanyaan ke orang-orang, Kampung Tengah ke mana lebih tepatnya lagi di depan Masjid Jami masjid ikonnya di Belinyu jadi ketika mau datang ke sini, ke warung ini makan penganan khas dari Belinyu silahkan ke Kampung Tengah ini pokoknya uh, tanya aja depan Masjid Jami dan waktu bukanya nanti dijelaskan oleh Pak Suchadara oke okay, okay. kita lanjut makan lagi ya selamat makan Terima kasih, jangan lupa di channel mana? Pablo tetap di Pablo Fanca Jalan-Jalan bukan lagi Pablo Pictures ya Pablo Fanca Jalan-Jalan karena ada perubahan nama nih jadi jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share ke seluruh sosial media kamu silahkan gak? Okay, kan, ya, ya. <laughs> Silakan. jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media kamu kami tunggu di Belinyu dan di Pablu Fancar Eee, okay. uh, kita bakal masuk Belinyu, be, ya? Ya, karena kami juga belinyu, be. oh, belinyu, ya? Baru ngebus, ya? Belinyu ya, tadi ngomong Hahaha, <laughs> <laughs> tadi ngomong Kena <Terbempa>. beba <laughs> Kuni limo Sati panggang limo ya. Kelasaran jalan limo Ulu uh, Eee, apa? Pantiau ya. Gendum Siko Pantiau Berasa Siko Lada Pablas Lada Siko empat belas dua empat akuar eh nisiko general nisiko ya delapan okay, nisiko delapan berapa waktu tiga tiga ya, ya? oke okay. ini yang punya ku tiga tiga semua Tenang tiga tiga ya tiga tiga ya kalau tiga jadi selada sampai pempek lima belas uh, Kelesan kak oh, kelesan. Oh, iya. terus pempek itu tinggi delapan belas Kelesan kak oh, kelesan. <laughs> terus yang pempek bulu bulut itu bulu bulut itu tinggi Ayo, kita coba. Tiga, tiga, Terus aku Terus bakwan tiga, tiga, nah terus yang tiga, sih kok tiga, tiga, terus tiga, tuh sama tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, empat Empat Empat ya Empat Nih Aku tiga, kocok tiga, kocok tiga, telok tiga, tiga,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 16, 16, tambah 86, tambah 16, berarti 102, ya 100 ya, <coughs> <No>. <coughs> 100, ya? <coughs> <coughs> 100 yang ku boleh banyak 16, aku Lalu. 16 kakak, itu bayarnya kakak ya? Nyai <animals> itu <coughs> kakak nemu nih kak ya duit parkir kakak. Nah, nah. kan kak nemu nih kak hasil parkir kakak eh, tadi dikari kak ya enggak semoga hmm. kan. air dua dua kak tadi pas dulu ya kak <laughs> kamu toko ini dua dua banget. aku enam belas eh setelah enam belas dua ribu lagi kakak gitu -gitu eh, gitu. Gitu. Menenda 2000 nih pasti kan. Nah ribu, eh 19 apa? ada? ada gunting.